Ringkasan Syarah Hadis, Arba'in An-Nawawi. Hadis 18, Setelah melakukan kesalahan disusul dengan kebaikan, dari Abu Zarjudub bin Junadah dan Abu Abdirahman Mu'az bin Jabal Rodiyallahu Anhumah, bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, bertakwalah, Kamu kepada Allah dimanapun kamu berada, Iringilah kesalahanmu dengan kebaikan niscaya ia dapat menghapuskannya dan pergaulilah semua manusia dengan budi pekerti yang baik hadis riwayat Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam naskah lainnya dikatakan, hadis ini hasan sohi Status hadis dan takrijnya sahih, hadis riwayat Ahmad 5/153, 158. 177 236 etir mitzi, nomor 1987 dan selainnya pelajaran yang terdapat dalam hadis takwa kepada Allah merupakan kewajiban setiap muslim dan dia merupakan asas diterimanya amal solih bersegera melakukan ketaatan setelah keburukan secara langsung karena kebaikan akan menghapus keburukan Bersungguh-sungguh menghias diri dengan akhlak mulia. Menjaga pergaulan yang baik merupakan kunci kesuksesan, kebahagiaan dan ketenangan di dunia dan akhirat. Hal tersebut dapat menghilangkan dampak negatif pergaulan.